Trik gacornya, hey, balik lagi bersama gue di sini ya, cuy. Ya, kali ini gue bakal ngasih info slot gacor PG Shop hari ini, cuy nah seperti biasa gua model ya, cuy ya modal cepet cuy Gimana caranya modal cepet ini bisa JP dan bisa cuan ya cuy ya jadi buat kalian uh, pasti tahu lah ya ini gamenya nama gamenya apa cuy gua lagi main di pg-shop cuy dan nama gamenya mah jong-w2 cuy dan kita langsung disambut dua will cuy Wow sayang banget cuy cuma sekali pecah doang cuy ya di sini gua coba naik turun bed, cuy dengan 1000 2000 1000 2000, 2000, 2000 cuma pelan pelan aja cuy pelan pelan tapi pasti cuy yang penting kita bisa cuan ya cuy. Ya. Hmm. Wirsnya dong, waduh sayang banget wirsnya nggak connect cuy. Coba kalau tadi connect ya di sini gua coba tadi tes feeling di bed goceg jujuman nggak berani. Banyak banyak ya nggak berani sering-sering cuy karena kalau keseringan nanti yang ada cepet habis cuy. Ya paling gua mentok gua batasin tuh dua kali cuy. Oke turun satu lagi dong. Yuk, sabi lah ya. Aduh sayang banget cuy enggak turun cuy. Kita gas B3000 nanti naikin lagi, turunin lagi nanti. Oke, okay, nice. Kasih lagi dong. Aduh sayang banget kalkulatornya enggak ada di reel ketiga cuy. Ini gua sebutnya kalkurat kalkulator cuy ya. Ini gua mau coba gas lagi cuy. Oke, okay, nice. limanya disambung, dikasih will Oke. Okay. Waduh sayang banget cuy. Padahal ini udah bed ngotot ya cuy ya. Ini termas termasuk termasuk Uh, bet barbar juga cuy bet goceng ya kan buset pecah hampir selayar cuy. tapi sayang banget nggak di apa ya dibarengin sama will cuy nah oke okay, nice limanya konek waduh sayang banget cuy 3000 tuh bednya nah, ini bet goceng cuy ya apakah di bet goceng ini kita bakal dikasih kejutan skater gratis cuy, oleh PG shop Oke okay, dikasih dua will buset pecah selayar cuy ada lagi nggak nih Aduh gue pikir ada lagi ya padahal udah pecah layar itu cuy apakah bakal ada kejutan skater gratis cuy dari mahjong wes2 sayang banget pecahnya cuma dua kali dua kali uh itu juga dua kali gue nekat bete cuy apakah di bete ini bakal ada kejutan skater cuy kita lihat saja dulu ya cuy ya Beh, Hampir aja cuy oke okay. Aduh kita turunin dulu cuy ini udah tinggal 70 ribuan ya cuy ya setelah tadi naik di angka cepe makanya sekarang gue coba naikin lagi turunin lagi dan naikin lagi cuy kita main tempo naik turun aja cuy 53 Aduh 5 diril ketiga nggak konek ya cuy ya nggak keluar maksudnya tuh kalau keluar mungkin bakal ada kejutan cuy oke okay, nice dikasih will oke okay. nah bagus tuh oke okay, nice tambah lagi dong Aduh sayang banget ya cuy ya gue pikir konekin cuy ini beteban cuy barangkali di beteban ini gue bakal ada dikasih skater cuy cuman yang tadi gue bilang di awal ya gue nggak mungkin terus-terusan di beteban cuy atau terus-terusan di bete goceng ya cuy ya karena itu bakal mempercepat saldo gue habis cuy jadi gue tempoin aja cuy sekali dua kali atau tiga kali lah ya maksimal cuy karena nggak berani terus-terusan gua geber cuy takutnya kalau gue geber ntar yang ada malah gua nggak dapat momen ya kan sayang banget gitu hingga hmm. empat belas ribu sangat itu 51 nah banget buset 90.000 coy cuy nice tiga tiganya di depan sayang banget tiga di depan nggak dikasih cuy dan di sini saldo gua di up lagi cuy dibalikin lagi ya bahkan dilebihin kali dua cuy aduh sayang banget kita up lagi itu dia yang tadi gue bilang ya cuy ya gue nggak berani terus-terusan di bed besar cuy ya mentok 3 kali lah ya sayang banget itu 5 tiganya nggak nongol sih oke okay. aduh sulit cok kita gas ceban hmm aduh 5 itu 5 apa ya lima kembar beda bapak coy kagak ada di rel ketiga cuy sayang banget sih hmm, itu dua kembarnya juga nggak nongol di rel kedua cuy sayang banget ya cuy ya, oke okay, nice, oke okay, dikasih juga tiganya connect bos, sayang banget nggak ada pecah lagi cok, kita masih stay di bed ya aja ya, kita gas dulu ah bed jigo, aduh sekali doang cuy nggak berani terus terusan cuy dikasih dua w cuy, oke okay, pecah selayar bos, gila lu lihat sendiri tiga di depan, sayang banget tiga di depan yang nggak dikasih connect ya cuy ya coba dikasih konek lumayan itu uh dua wild lagi cok dan buat kalian uh, apa ya gue lupa ingetin kalian semua nih ya kan? jangan lupa terus dukung gue cuy dengan cara di like share dan di subscribe ya, cuy, ya biar gua makin semangat lagi ngasih info tips slot gacor PG top hari ini cuy. buat kalian semua ya cuy ya so terus pantengin pola-pola gua di channel gua siapa tahu kalian bisa ngerasain jp-jp uh, yang mantap kayak gua nih cuy jadi di sini gue mau coba gas dulu ya cuy coba cuy. kita turbo-turbo aja cuy aja cuy ini ada manual-manual ya kita gas turbo aja cuy oke okay, nice kali lima itu aduh gua pikir dikonekin ya Nah di sini gua di up lagi cuy di angka 300 cuy oke okay, nice hmm itu duanya dua kembar nggak mau nongol di depan cuy kalau nongol di depan udah pasti gue di, dikasih wild itu cuy tapi sayang banget ya kita gas dulu naik naikin bednya turun turunin bednya ya tempo naik turun bed ini sangat berguna ya, cuy untuk mencuri momen cuy momen dimana nantinya itu akan ada kejutan cuy karena PG Shop Mahjong West 2 ini sering banget cuy ngasih kejutan cuy. Jadi buat kalian itu jangan pernah takut cuy buat naik turun bet ya cuy ya. Terus sesuai feeling aja, asal jangan terus terusan gitu. Kayak misalkan lu bet coba nih, itu cukup lah maksimal 3 kali gitu. 3 kali pencet jangan terus terusan nanti habis sih. Begitu juga kalau lu nya ghosting ya, ya, mentokin 4 kali lah atau 5 kali cuy maksimalin tuh. Jadi biar saldo dulu tetap aman ya kan dan lu juga bisa tuh di dalam sela-sela lu nekat pasti bakal ada kejutan cuy ya semoga aja ini gue dikasih kejutan ya cuy ya dan turun lagi saldo gue di sini cuy di angka 2,5 ya setelah tadi naik di angka 300 dan sekarang turun di angka 200 cuy gila bet gigo itu gue paksain tuh tapi cepat banget habisnya cok. nah ini dia bete nih ini dia yang kita tunggu-tunggu cuy aduh kurang 1 cuy ah gue pikir dapat scatter gratis lah ya, ini betji gocok. Nah, sekali pencet lagi nih. Waduh, nggak akan cok Oke, nice dikasih 3 wheel cok. Puset, seratus sayang banget, cuy. Pecahnya cuma sedikit doang ya. Gue pikir pecahnya lumayan. Oke, dikasih will kasih kalkulator di depan. Sayang, mat kalkulatornya nggak keluar cuy. Gue pikir itu kalkulator ya. Uh, mantap ini cok. Auto JP coba betji gocok, nice begilah satu layar kali lima ah sayang banget dua kembar beda Bapak nggak mau nongol di reel ketiga cuy coba nongol ya tapi lumayan Cuy gue sini dikasih gua cuci dan saldo gua sini lu lihat sendiri ya udah abdi angka 900ribuan cuy ya udah termasuk aman lah cuy ya ini cukup modal receh modal nekat naik turun bete ya, cuy Ingat temponya tempo naik turun betui. Jadi lu jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk naikin turunin bet lu cuy. Tapi dengan sesuai uh, porsi lu aja ya. Jangan kebanyakan, jangan kelebihan. Karena yang berlebihan itu sesuatu yang tidak baik cuy. Nah di sini apalagi cuy. Saldo cuy di angka 1,2 cuy. Jadi kemungkinan gue bakal WD kali ya karena udah dikasih aplikasi JP mantap lah ya pokoknya PG shop mah jong West 2 ini walaupun gua nggak nemu skater tapi gua dikasih pecahan di luar yang bisa buat gue jadi WD dan cuan cuy jadi buat kalian yang kan, lihat sendiri dikasih gue pecok, buset dan gue di sini saldo gua up yang kedua juta ya cuy ya Nah jadi buat kalian semua terus dukung gue cuy dengan cara di like share dan di subscribe cuy, biar gua makin semangat ngasih info tips pola gacor PG Shop hari ini cuy so buat betting dua setengah gila <laughs> jadi gua bakal WD kali ya buset itu pecahan bet dua setengah langsung dapet 800 Cok buset tapi ya ada ruginya juga sih tapi nggak apa-apa. yang penting kita cuan cuy jadi buat kalian jangan pernah ragu lagi buat main tempo naikin turin bet buset dikasih 2000 lu lihat sendiri thank you banget pegis up mah jongwis2 walaupun tanpa skater gua bisa WD moda receh bisa up di angka goceng kalau gitu gua mau langsung WD see you guys bye bye sampai bertemu di konten selanjutnya cuy